di meja 3 Sorry, sorry. Halo, Assalamualaikum Bosku. Jumpa lagi dengan saya Arfan Maulana Dati Channel. Channel What you know about? tapi ya, boleh masukin bola ke dalam apa botol jadi di beberapa botol ini ada pilihannya nanti yang beruntung bisa dapat susu es teh selama apa yang beruntung cuma susu sama nah, es ya nggak terus nanti yang eh, apa gagalnya itu dapat apa namanya itu bercabe garam sama gula putih jadi nanti uh, kalau pesertanya belum bisa memasukkan bola ke dalam motor, nanti kita giliran uh, lagi pokoknya setiap peserta harus bisa memasukin paling tidak satu kali nanti terus sudah ganti yang lain oke okay? jadi bagaimana kasurannya kalian ikuti terus video kali ini kita langsung saja kita mulai challenge pada pagi hari ini oke yo Bumpi Pahdi C Oke <tuk> Open Oke okay. si, si, si, si, si. okay, peserta pertama siapa? Tiga Hermansyah. Ya, Hermansyah. Okay, Oke, okay. Jo. Buat kalian yang belum subscribe, subscribe dulu ya bawah ini. Oke, okay. dan lupa nyalakan loncengnya agar kamu, agar kalian tidak ketinggalan video-video baru dari. Oke okay, Jo. Oke apa ini? bawang jussu jussu. Masuk belum Oh ya tidak. level ini. Enfa. Eh, bawa Siapa? sih. tangannya nggak boleh melewati meja. Tangan tidak boleh meja, ini. tidak boleh meja. yo. Iya Mulai keberingat. Yo lanjut usi usi si masuk ke babang Rawa kabeh Rawa mantap. Mm. Sudah <laughs> Oke peserta berikutnya Putra Jaya, Putra Jaya listrik siap yuk, ya, Bulan pertama dari Putra masuk ke oh. gagal. Halo lanjut. tangan tidak boleh melihat meja. <laughs> Budayaan. Duh. siapa? lanjut, hitung aja, Ayo, tidak, Oke. Jumit, jumit. Oh, eh, yes. kesempatan Rangis pertama jenis. ya guys kesempatan wow. pertama kan? oke santai santai apa eh, <tip>. ya, ya, ya, ya. eh tak <tip>. yo dapat apa ini nanti nanti kalau ini udah sudah sudah 3 2 hei Eh, eh ditunggu ya. 1 hei hei hei oke bosku kita oh. urutan nomor 6 Boy Irawan oke okay. eh, Boy Mukti ya oh, Boy Mukti ah. 3 2 1 Bola pertama dari Boy Mukti Maksudah gagal gagal gagal yuk belakang kedua. 3 2 1 Mas, <tuk> baca sure. <announcements again> okay. Nah, kali ini pedas. Nah, puasnya eksklusif lagi? Oi, sini, balik sini. Ya, Cecer, Saya ya. Oke hitungin lagi 2 2 3 Ayo, Lagi. Tenang. Eh, orang-orang eh orang-orang oke, dari tar channel Bismillahirrahmanirrahim lagi? Susu, susu ini Bola ya. Satu Tiga, dua, satu. Oke, lanjut urutan. <tik> urutan yang terakhir 7 ya. ketujuh dari Ridroma. rumah satu Lai nih, gas kamu gagal. Yo. Noh. gagal. kita ulang Aku wes Putra. masih itu. Putra Jaya, yuk tidak boleh melewati meja ingat tiga dua satu ya channel air apa? gerak no. bola kedua dari putra liga 21. Oi okay. Oke. Okay, Sudah selesai. Lagi hutan yang belum dapat belum masuk ke botol ada Adit sama Rito. Toma. Rito oh Adit sama Rito yuk Oke. Okay. Bola pertama dari Adit Jumyanto. Hahaha. Chúc mừng Tiga, Dua, Satu ah wow Wah, terus, terus. <hias> <Stai, hias> terus. terus. terus. ayo, tiga, okay. ya. <laughs> eh, dua, satu, ya, mantap, tiga, dua, Hey. oke okay, Bosku. sekarang ini kita selesai ya perasaan ya, perasaan ini bener bisa lanjut, ya mimi ya enak wah oke, okay, besok kita cari apa lagi ini? oke, okay, gitu aja video kali ini keseruan pada pagi hari ini semoga kalian semua terhibur ya Oke, aku nyebok. Mant. Kita ke antri. Selesai. Makasih banyak. Terima kasih. Hah! <tun> Oke. Ba Jangan kan. lupa like, comment, dan share video ini ke sosial media kalian semua. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.